Adidas Mercedes Africa Super man Mama se referred mentora Han saling ada Kelley wie Kodahadi Minggu mellan Kituturu para Kakaak Hewan apa yang kalian lihat pertama? Jika kalian melihat hewan gajah Itu artinya di dalam diri kalian itu mempunyai sifat yang sombong, pemalas, tidak suka menolong orang dan ada itu termasuk orang yang jahat Dan jika kalian melihat ayam itu berarti di dalam diri kalian itu mempunyai sifat yang baik Kenapa sih semua orang gak suka makan matematika, padahal rumus matematika itu gampang. Satu tambah satu sama dengan dua, aku tambah kamu sama dengan suka. Bapak engkau Ini kurang ajar nah, Sorry lah Jangan guna perkataan kepala bapak You nak gaduh dengan saya Saya mintalah Perkataan kepala bapak tu ditolak tarik balik Kita tarik biadab yang bertuah Dengarlah nama biadab Fuck you